Salam adik-adik terkasih Jumpa lagi di Selamat Pagi Teruna Bagaimana kabarnya hari ini? Kakak harap kalian baik-baik aja Pagi ini kakak mau temanin adik-adik untuk bersatu dan membaca firman Tuhan Bacaan Alkitab hari ini diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai dengan 23 Yuk sebelum kita membacanya mari kita bersatu di dalam doa Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkatmu, kami bisa istirahat dengan baik dan Tuhan bangunkan di pagi hari ini. Kami mau beribadah, kami mau bersaterdo. Tuhan tolong berkati agar kami pahami apa yang Tuhan inginkan dan kami bisa berlakukan dalam hari ini. Sepanjang hari ini apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan dalam namaMu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita dari 1Yohanes 3 ayat 19 23 yang berbunyi demikian. Keyakinan di hadapan Allah. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula, kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah, sebab jika kita dituduh olehnya Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian.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 Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Judul renungan kita yaitu arti percaya kepada nama Yesus Kristus. Biasanya ketika orang tua memberikan nama kepada anak-anaknya, ada latar belakang dibalik itu. Misalnya, nama Eka, Dwi, dan Tri adalah urutan kelahiran dari yang pertama, kedua, sampai yang ketiga. Ada juga harapan dan syukur orang tua dibalik nama itu. Seperti contoh, nama Gavrilah, Jeconia, yang artinya hadiah dari Tuhan atau anugerah. Adalah kekuatan Penulis surat 1 Yohanes Mengajak orang percaya Untuk tetap kuat berpegang Pada nama Yesus Kristus Di ayat 23 Kuat berpegang atau percaya penuh Dan sungguh Pada nama Yesus Kristus Terletak dan bersumber Di hati manusia Hati atau iman yang teguh Percaya pada nama Yesus Kristus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat terlihat pada cara hidup yang mengasihi sesama. Percaya pada nama Yesus Kristus berarti percaya akan hakikat, watak dan sifat Yesus yang adalah Kristus atau Mesias, Anak Allah yang jelas terlihat pada perilaku hidupnya. Sobat teruna, masa teruna atau remaja adalah masa pembentukan jati diri. Pergaulan memang membawa pengaruh yang cukup penting dalam membentukkan jati diri kita. Karena itu berhati-hatilah dalam memilih komunitas pergaulan. Jangan mencari sensasi dengan tindakan negatif supaya terkenal ataupun diterima dalam suatu lingkungan pergaulan. Jagalah nama baik kita, perluaslah wawasan kita, walaupun demikian ajaran Kristen dan kepercayaan kepada Yesus. Kristus atau iman percaya kristiani kita yang ada di dalam hati hendaknya dapat menjadi filter atau saringan untuk meloloskan sari-sari nilai yang penting dan berguna bagi sobat teruna dalam membangun jati diri. Semua ini sebenarnya untuk menjunjung keberartian hidup kita. Bagi kemuliaan Tuhan Yesus yang sesuai dengan harapan yang terkandung dalam nama diri kita masing-masing. Semoga demikian renungan kita pada pagi ini. Yuk kita minta roh kudus menguatkan kita dalam menjalani hari ini. Sebagaimana ajakan di renungan tadi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih untuk firmanmu hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk bisa percaya di dalam namamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jaga kesehatan selalu ya adik-adik. Tuhan memberkati.